Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kita kembali semula dalam Saf React Agent Ali season 2 Episode yang keenam. Alright kita dah tahu Ali punya apa Iris Dah kena hijack sekali tunggu masa je Nak upload data tu Orang-orang ada samuan yang boleh detect lah Ok tak apa masa jom kita teruskan Tak apa pula call ni hari paling penting Apa birthday dia ke hari tu dah lupa Hmm pinggan tak basuh, sampah tak buang, makanan bersepah makan dekat kucing. Berapa kali ayah dah cakap? Simpan barang kamu lepas pakai. Takkan nak tunggu ayah pijak sampai rosak baru nak dengar? Oh, oh kena marah. Dinda tak kemas, sampai busuk dapur. Makanan comot pun bersepah. Oh, semalam memang Ali dah plan nak buat sebab tu, tapi terlupa sebab penat sangat. Penat. Ayah lagi penat kerja siang malam. Oh, dia ayah dia tak tahu kan kau nak pergi mana? Uh. Mana lagi? Bukan uh. ke kau? Bukankah kau? Bukan kau? Oh, okey. Apa? The, tak ada mood ke apa? Alicia, cakaplah. Eh, ejen Karel. Kamu boleh pergi dulu. Mm. Oh, kenapa? Ada benda. Lepas kejadian serang hendap dari musuh. Ketua-ketua teras telah mengambil keputusan untuk menggantung tak? kamu dari menjalankan. Oh, tak boleh buat misi, oh no, kenapa? Tak ada yang salah, cuma memandangkan pihak musuh dah semakin berani. Jelaga kan, tak ku iris tuan. Kan. Adalah Aa. lebih baik jika kamu bercuri. Buat sementara waktu. Sampai bila? Asal kunci rumah ke apa? Awari nak tengok presentation. Ayah, Ali tu tinggal kunci. Lah, kenapa coy sangat? Dah tahu benda penting. Ali kat mana sekarang ni? Oh, uh, kat rumah. Ayah, tak boleh balik buka kan? Ish, mana boleh. Kan ayah tengah kerja ni. Ali datang ambil kat ofis saya? Kan ayah dah cakap pagi tadi. Ayah sibuk hari ni. Pergi tu per rumah dulu. Hah? Nanti ayah call dia bagi tahu. Aunty Faiza Alright. Let's go. Meet Danish. Baby lah tu kan. Eh. Huh? Ah, jom mel Danish. Oh, huh? jom huh? mel kan dia. Mau ayuh kunci terus. Hah huh? Oh, kenapa penat dah? Oh, ah, sudah. Oh, oleh oleh, okay okay, abang tak ambil. Haha. <laughs> huh? Susu, susu. Oh, dia tak join misyen. Eh. Hello, apa buat susu? <laughs> oh, oh dega Rudy dengan ni ya. Eh kau eh kenapa tak apa je hello ha kenapa ni ali <tuk> <tuk> kau semua nak <tuk> cakap boleh tak kami tengah jalan ke misi dia ya, dia analisis jelah kan eh. ah tu ideal potion semua siap oh, ha, ha. Kau. ah bego oh tu eh no no apa hal ni gini kan dia patut report benda ni ya. Aku rasa pelik dekat Iris. Tapi padahlah diperasan kan. Ah. Oh, ah. Ah. Oh. Depa pergi boleh letak pula Iris asu pintu pula terbuka. Tolonglah. Oh, Tapi ada jejak susu. Ikut. Oh, sudah. Oh, analisis. Let's go. Budak tu jatuh habis. Oh, selamat, guys. Aduh. Budak ni problem, weh. Sama juga. Nanti jatuh pecah juga. Alamak. Slow motion pula. Ah, Dia tewas juga airnya Oh dia pasang Lepas tu dia buka Dia pasang balik ah. Apa sebenarnya kebuk kat sini? Hmm, saya tak dapat masuk rumah Tertinggal kunci Lah, kenapa tak pakai iris je? Ah, kan ya. Tapi Uncle, bagus jugaklah ya. Jawab Faham lah budak-budak ni suka bersepah hmm. macam ni. Oh, pakai robot. Oh. Okay. Masih baik ang ke Ah, tak ada hal lah Ali. <laughs> Baguslah aku bakar. Menggunakan teknologi apa? Yang ketidukan dia. Macam mana ang ke Teknologi mata eh, untuk lep. membantu mengemas Tengok. Eh? Saya ke ni? Ya. Yeah. Uh, menconteng. Selalu je datang sini. Tapi sejak... Yelah eh, kan, kakak dia meninggal. Ya. ayah dalam gambar ni? Ya. Yeah. Lepas mak dia meninggal kan? Tak macam sekarang. Kenapa? Yelah. Sekarang dia asyik sibuk dengan kerja Sebelum je. Sebab dia nak menghilangkan kesedihan apa kan? Lepas tu hari ni, tiba-tiba nak marah tak tentu pasal. Tak kenapa dah. Oh, hari ni hari ya. special. anniversary. Ha. Apa dia? Kenapa dengan hari ni? Ini ah uh, ini is gonna hurt man hari ini ulang tahun uh, uh. huh. hmm. oh hadiah ahli bagi hadiah lain. Right. Bagi apa? Oh, bagi gambar kahwin Oh, this is sad weh Aaaaaaah Oh, sedih lah sikit kan eh. Soundtrack ni terlalu kuat lah utak aku, aku tak boleh lah. Kau tengok ni guys. Kau tengok. Kau tengok ni. Dia air mata nak keluar tapi dia tak keluar. Nasib baik. So itulah dia episode 6. Episode filler je sebenarnya. Tapi episode filler ni strong lah. Sebab kita. Yelah kita. Uh, dapat lebih. Tahu lah apa benda perasaan bapa dia. Background sikit. Pasal family dia. Kita selalu dapat lah episode, episode background ni. Season 1. Ada satu dua kan. So kali ni kita dapat lagi. Dan hari tu. Uh, episode lepas semua rasanya kan. Yang apa. Flashback dengan. Uncle Bakar pun sama juga. sememang so, memang sensitive betul lah. Episode-episode ni. So itulah dia. Uh, episode 6 season 2. Kalau korang suka video ni macam biasa korang like. Kalau korang sedih juga jugalah sekali tu. Korang subscribe lah. Kita akan jumpa lagi dalam episode akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.